Pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Di mana peran besarnya terhadap bangsa ini tidak diragukan lagi. Terutama resolusi jihad 22 Oktober yang merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari golongan penjajah. Pesantren menjadi garda terdepan dengan sentral perjuangan pergerakan bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pesantren selalu hadir dalam membela NKRI Karena bagi pesantren, nasionalisme adalah bagian dari agama Dan keduanya harus saling menguatkan Pesantren membentuk manusia yang berilmu pengetahuan, berahlak, dan berkarakter Yang kelak nanti menjadi motor pergerakan di masyarakat Sebagai tanggung jawab terhadap proses yang dilaluinya Pesantren memiliki tujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang bermanfaat di kehidupannya Pesantren akan terus berjuang dalam pembentukan karakter Lewat pengajaran dari Kyai kepada para santri secara berkelanjutan Kyai dan santri bukan saja terikat dengan hubungan pengajaran materi Tapi lebih dari itu, Kyai dan santri terikat dalam hubungan spiritual dan emosional santri tidak bisa jauh dari kata santri dalam kehidupannya Pesantren mengajarkan Al-Quran dan Kitab Kuning Sebagai pelajaran inti di pesantren Yang sudah diajarkan sejak lama Dan masih konsisten sampai sekarang Dikarenakan Al-Quran dan Kitab Kuning Merupakan risalah keilmuan Yang terpercaya dan menjadi pedoman dalam beragama Dan menghadapi kehidupan Dan sampai kapanpun Santri yang tidak akan pernah berhenti mendidik santri untuk membaca Al-Quran dan kitab kuning Karena selain sebagai tuntutan agama, keduanya memiliki dampak luar biasa dalam pembentukan karakter Yang terkadang tanpa disadari, santri mendapatkan manfaat yang besar darinya Bukan saja terfokus pada pengajaran Al-Quran dan kitab kuning Santri juga mendapat pelajaran berupa praktik kehidupan yang sangat jarang didapatkan di dunia umum Demikian Santri dapatkan secara alamiah dari kehidupannya di pesantren, Yang karena keterbatasannya memaksanya untuk kreatif sehingga timbulah bakat yang tanpa disadarinya sendiri Demikian juga merupakan hasil dari dorongan untuk khidmah atau pengabdian membuat Santri mendapatkan nilai tambah dari hitmah yang dia tekuni, membuat santri memiliki keahlian khusus yang jarang orang ketahui bisa didapatkan di pesantren. Demikianlah pesantren sebagai pondasi pendidikan negeri, berjuang setulus hati mempersiapkan generasi. Tantangan zaman tak menyurutkan dari tujuannya untuk terus memperbaiki kehidupan, berjuang untuk agama dan bangsa membawa pesantren menuju pusat peradaban